Halo sahabat JMA apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun dan semoga kita selalu dipermudah dalam segala urusan ini adalah Tugu Bintang Jatisrono yang berada di tengah-tengah jantung kota kecil Jatisrono Gubintang Jatis Rono nggak jauh dari terminal bis sebelah timur laut terminal bis Jatis Rono dan berada di sebelah timur nggak jauh juga dari candi pesing jaditis Rono adalah kota kecil yang nggak pernah tidur aktivitas dari pagi ke pagi lagi banyak pedagang asongan di setiap area tubuh bintang jadi Jatisrono Jatisrono sangat kaya akan kuliner Yang paling familiar yaitu bakso, mie ayam dan juga he Kalau untuk saya pribadi sangat banyak meninggalkan kenangan Di zaman putih abu-abu Di sini dulu tempat papot saya buat nongkrong, buat janjian, dan juga buat bolos sekolah di zaman masa-masa sekolah. Yang pasti sangat berkesan dan juga banyak sekali meninggalkan kenangan ya tak terlupakan sampai sekarang. Semoga ini bisa menjadi obat kangen buat teman-teman yang sudah merantau ke kota Yang pernah menjadi bagian dari tubuh bintang menjadi Ikuti terus keseruan jejak saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten menarik dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian informasi tentang seputar tugu bintang yang berada di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, kota kecil di mana tempat saya dilahirkan. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa bahagia tetap semangat semangat terus semangat tanpa batas